Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel CG-Sync Apa kabar teman-teman? Semua teman-teman dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia dan juga dilancarkan Dalam segala hal ya, amin Oke, di video kali ini saya akan membahas Mengenai program swadaya yang terbaru ya Jadi, mungkin beberapa hari yang lalu Teman-teman mendapatkan pesan di aplikasi ke partner Ada program swadaya terbaru Yaitu tabungan BRI utama ya jadi mungkin ini bukan hal yang baru karena sebelumnya sudah ada untuk program tabungan di beberapa tahun yang lalu. Namun kelihatannya untuk saat ini tidak tidak diteruskan program tersebut dan sekarang muncul program tabungan BRI Britama. Nah sebelum masuk ke informasinya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu agar saya tetap termotivasi dan sebagai bentuk dukungan teman-teman agar bisa terus berkarya, memberikan informasi-informasi terbaru tentang gojek maupun dunia ojol di sekitar kita ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya banyak terima kasih karena subscribe dari teman-teman merupakan penyemangat dari saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. teman-teman sekarang kita masuk ke informasinya ya mengenai program swadaya finansial yaitu tabungan BRI pertama ini. Jadi teman-teman melalui program swadaya ini, teman-teman bisa melakukan pembukaan rekening BRI tanpa harus datang ke kantor BRI di kota teman-teman. Jadi cukup melalui aplikasi kupartner Nah, ada beberapa keuntungan yang ditawarkan di sini ya. Jadi teman-teman. Untuk pembukaan rekening BRI pertama khusus mitra ini, teman-teman tidak perlu melakukan setoran awal. ya. Jadi, tidak perlu melakukan setoran awal untuk mengaktifkan rekeningnya. Teman-teman cukup mendaftar dan menunggu informasi pembukaan rekeningnya sudah berhasil. Nah, kemudian, yang kedua adalah dana tabungan ini, teman-teman tidak perlu menyetor, tapi dipotongkan melalui saldo deposit teman-teman dan setiap hari di dipotong ya jadi nanti ada ada beberapa pilihan tabungan dari mulai 5.000 sampai 15.000 jadi 5.000, 10.000, 15.000 dan itu dipotong setiap hari jadi teman-teman pastikan untuk saldo depositnya mencukupi agar bisa dilakukan pemotongan tabungan setiap harinya tabungan ini akan masuk ke rekening BRI teman-teman atau rekening yang sudah tadi, dalam waktu dalam waktu 2 minggu sekali ya, teman-teman akan mendapatkan fasilitas buku tabungan kartu ATM dan aplikasi Primo ya kalau nggak salah ya. Karena saya belum ambil buku tabungan dan ATM nya jadi untuk ada informasi dari teman yang sudah ambil katanya dapatnya buku tabungan kartu ATM dan aplikasi Primo atau aplikasi mobilnya bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran atau pembukaan rekening ini nah teman temen yang kemarin belum mendaftar dan sudah mendapatkan pesan di aplikasi ke partner silahkan dibuka pesan yang kemarin masuk itu dan di situ ada tombol daftar sekarang ya teman, -teman bisa ikuti panduan di video berikutnya untuk melakukan pendaftaran, jadi teman-teman nantinya jika sudah melakukan pendaftaran pendaftaran akan diproses selama 9 hari ya. setelah pendaftaran jika pendaftaran ini berhasil, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi di aplikasi Google Partner atau akan mendapatkan di WhatsApp dari Geek Indonesia mengenai aktivasi rekening BRI-nya sudah aktif oke, sekian dulu video dari saya, semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya! Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Salam satu aspal.